Hai hai hawa guys, welcome back welcome back balik lagi sama gue Kali ini gue lagi main di paren 138 nih ya guys ya langsung aja kita gas hmm, dengan modal 50.000 nih pasti nih Kita lihat ya jadi berapa Kita mulai lagi dengan bet 420 kali Dan untuk kalian yang lagi nonton ya uh, Gue peringatkan dulu di awal jadi kantor malam ini sebagai dan semata aja tidak untuk ditiru dan juga tidak ada ajakan dari gua untuk kalian ikut bermain so just jadi video, stay sampai akhir jangan lupa dibantu like dan subscribe-nya aduh dapat gelas peca tuh tapi sayang nggak ada perkaliannya sama sekali belakangan ini sih wos lagi jarang ngasih perkalian guys ya, cuma kebuka aja nih. gue lagi feeling banget main di Gets of Olympus dan juga kebetulan gue lagi ada duit lebih kan gue soalnya kalau main slot itu cuma kalau pas ada duit lebih aja guys kalo ada duit lebih baru main kalau enggak mah ya enggak ya say karena nggak mau maksain juga kan slot itu cuma buat senang-senang aja guys bukan buat memperkaya diri jadi nggak perlu uh, apa namanya sih yang digabah gitu loh hmm, kagak kena ya guys ya 400 di 20 kali tidak menghasilkan apa-apa kita coba gaskan yuk quick-quick 10 kali langsung diangkat gitu Kalian seratus langsung dikasih jangan diam-diam aja uus nah birunya kena terus sulit bener sih uus ini kita coba gaskan terus yuk bisa yuk best yuk, angkat langsung uus turunin birunya Tambah lagi saya kunci kagak mau, toh. Hmm, turun lagi, ya. Sulit lesti. Tambain kuning kuning hijau tuh cakep tuh hijau kuningnya kurang. mau juga ya guys ya. Ini gue naikin b tapi sayangnya si uu tetap ada ngasih apa-apa nih beli lama deh, si Uus ya Hmm umumnya kena tambahin lagi birunya sayangku dikasih lagi videonya yuk di tambahin lagi cincinnya kagak mau ya guys ya kita coba bayar jadi 20.000 siapa tahu nih kalau dibayar justru ada uh, cuan yang nyangkut gitu perkalian 100 250 uh, lumayan banget tuh Oh ya guys, gue juga mau ngasih kalian kalau gue punya komunitas, kalau kalian mau join di komunitas gue, linknya nanti udah gue taro di kolom komen ya guys ya. Jadi tinggal di diklik aja. Hmm, minum dulu guys. Uh, dan di komunitas gue juga siapapun bisa join, termasuk kalian kalau mau undang teman-teman kalian yang lain, ajakin join di komunitas gue boleh-boleh aja ya guys ya. Itu birunya turun ini kurang tuh dapat merahnya saya kan? di kalinya 4 hmm nice nice ya walaupun tidak sesuai harapan nih, udah tersisa 6 spin aja tapi uh, baru dapatnya 4.600 aja aduh dapat lagi ya lumayan 350 kerak ya kan ya terus besti merahnya turun ya kureng Hmm, ya nggak mau guys sedih nah merah-biru kena tambah lagi enggak mau juga jancok hmm, merahnya sayangku tak mau ya gc5400 aja jadi kita puter-puter aja nih di bed 200 dulu kalau gua udah kesel nih aja kali ya bednya ini gitu guys agak bingung sih kalau kayak gini ya tapi namanya main slot itu buat happy-happy ya kan kita mah langsung aja gelaskan sap sap, sap. itu juga enggak apa-apa sebenarnya yuk bisa yuk sayangku hmm. turun lagi ya enggak mau guys kita agak dikasih juga ini ya guys ya sayang bener Yuk bisa yuk hmm. yah Ya Gak dikasih juga Masih tidak dikasih ya Biasanya beginilah kalau main stop ya guys Makanya gue bilang jangan ditiru Karena belum tentu kalian uh, Siap mental juga guys Ini gue bete di 4800 Naik kata aja karena Ya udahlah dapat dapat enggak Rumput ini dapat ternyata guys gratisan di Batam 4800 orang Langsung kita gaskan aja nih. Hmm, kurang. Ya, nggak mau guys turunin lagi. Hmm, nggak mau juga gancok Nah, birunya turun sama merah. Merahnya sayangku. Ya kurang. Ini mana isinya? Jangan sampai ngasih gratisan tapi nggak isinya mah pastu mau I goblok nggak ada isi gak ada kaliannya ampun ya turun lagi sayangku dapat mahkota kaliannya mana us pel kaliannya us jangan dia maju gangguan anjing nah dikali 10 langsung dapat 511.000 sel guys wow ternyata kasih cuman juga nih boleh ya guys ya uh tetap untuk tidak tetap untuk tidak ditiru ya guys ya karena ini Uh, kebetulan lagi lagi cuan kalau lagi rungkat mah rumahnya rungkatnya dalam juga ya rungkat itu kalah tambah lagi dapat perkaliannya jadi 14 ditambah 2 jadi 16 wah fix abis ini gue langsung wd imagine nih karena udah lumayan cuannya dan buat kalian tetap ya gue mau ingetin lagi terakhir kalinya jadikan tontonan ini sebagai hiburan semata aja tidak untuk ditiru dan tidak ada ajakan dari gue untuk kalian ikut bermain So kalau kalian emang mau support channel gue Caranya mudah aja Tinggal dibantu like dan subscribe Langsung join juga ke komunitas uh, gue Link komunitasnya itu udah gue taruh di kolom komen ya guys Jadi tinggal klik aja Aduh sayang sekali ini tidak ada tambahan lagi KDST 168.000 Tambah lagi nggak mau ya guys ya mantap guys langsung aja dua pamit ya ya terima kasih banyak buat kalian yang sudah mampir jangan lupa dibantu like like dan subscribe nya bye bye